Allah raya kepada Nabi, jangan syirik jangan sembuh tuhas lain daripada Allah ataupun dicapur dengan Allah Ta'ala bermaknanya Allah puhatah kepada kita semua jangan syirik sepatut kau Nabi syirik tak ada kan Nabi semua, Rasul semua tak sepatutnya dia syirik kepada Allah sebab Allah Ta'ala pilih semua Rasul, semua Nabi ni adalah orang yang terpilih cuci bersih Zohir batin dan semua ajaran, perbuatan, percakapan Nabi Nabi Rasul Rasul ni adalah contoh teladu ada yang baik. A'udz Billahi min al rajim.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 <coughs> ayat 213 sampai 220 surah asy-syu'ara ayat semua ni adalah hubungnya dengan Diperitoh Allah Ta'ala kepada Nabi dan kepada umat dia. Walaupun pada zuheh ayat tak ada nampak kepada umat. Tapi hakikat yang sebenarnya, apabila diperitoh kepada Nabi, adanya sebahagiannya juga kepada umat. Ada juga setengah-setengah ayat, apabila diperitoh kepada Nabi, hanya kepada Nabi seorang. Ini khusus bagi dia. Tapi ayat yang dibaca saat ini, semuanya adalah untuk nabi dan untuk kita semua insyaallah. Allah Taala firman maka janganlah engkau wahai Muhammad menyembah tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tengok kepada ayat tu supaya royak kepada nabi Yang syirik. Apa boleh syirik tak? Saleh. Ah itu sebab itulah Allah royak kepada nabi jangan syirik. Jangan sembah tuhan selain daripada Allah ataupun dicapo dengan Allah Taala. Bermaknanya Allah perhatikan kepada kita semua Jangan syirik Pas sepatut kau Nabi syirik Tak ada kan? Nabi semua, Rasul semua Tak sepatutnya dia syirik kepada Allah Sebab Allah tak ada pilih Semua Rasul semua Nabi ni adalah orang yang terpilih Cuci bersih, Zohir batin Dan semua ajaran, perbuatan, percakapan Nabi-Nabi rasul Rasul ni adalah contoh telah yang baik Tu hai rakyat di zumar Lain in asyrakta la yahbatanna 'amaluk 'amaluk wa la takunanna khasirin Jika munghe Muhammad syirik nescaya amalanmu huthbih Tengok ni setara nabi lagi tu hai rakyat kalulah oh, nabi itu dok gi syirik maka huthuh amalan Dan termasuk mu ni dalam golongan orang rugi Tu setara nabi tu hai rakyat kalu Lepas kalau kita nak tinggal gapo lagi amalnya. Amalnya kita ni, kalau kecep bahasa kapung lah. Taik kuku Nabi. Eh, Orang -orang nah, Orang-orang Melayu yang kecep nak. Oh, setaruk taik kuku. Itu gitu. Nak no, ayat katanya, tak pada amalnya kita. Kita nak pergi syirik dengan Allah Ta'ala. Gugur, habis. Tak tinggal sikit habuk. Sebab tu syirik ni jangan kita buat main dengan dia. Amal-amal, perbuatan, kecik, akidah, pergenyai, orang-orang syirik-syirik Jangan biadah, pihak-pihak, selumah-selumah pun jangan biadah, jangan masuk dekat Kalau orang-orang goyak -orang, katanya pergi jumpa dengan yang itu, dengan yang ini, mandi situ Buat air tawar situ, azimak atau itu Pakai potong, wah, lalu dah Orang-orang bom, ada tak boleh kena pelepah dulu ni lima belah kot Dia ada-ada lagi, siapa kot Sapakah hari ini pun dah ada lagi. Tuk-tuk bongong, orang lain main dengan pelepah, main dengan sirih pinik, apa ni, puluk-puluk dia -puluk tu, puluk dia ni, telur tu tak situ, air hitam dan sebagainya. Dah ada lagi sapakah hari ini. Jualah belakang tu, amalah syirik. Tak sah. Walaupun orang-orang okay, okay, yang okay, katanya, eh, pakmu kalau dia tak puan buat tok tu, tak siar dah. Belah lah. Kecik mudah-mudah deh. Wui mati dalam keadaan jangeh dok gi main, jangeh dok gi puah-pahan dengan syirik. Belah mati, jang mati lah belah. Jang eh. tu gitu. Payo kita nak gi kecek nak gi katanyo, ah, tak apa sikit-sikit eh. Asal kau nak usia kita niat molek, pas tutup boma pula ya ya ah, iqtiya usho. Tuhan suruh belaka, pas kita, kita nak dok main dengan cara molek eh. Padahal dia sendiri kadang-kadang dok main dengan benda syirik, dia tak tunjuk dia tak rayak kepada orang. Ini, beringat-bingatlah, tu hai rayak di sini. Takut kan? Takut kita ni termasuk di dalam syirik. Allah rayak di dalam ayat quran ni, kracar-kracar banyak hubungi dengan syirik. Sekutu, tang haki dengan Allah Ta'ala tu. Akibatnya engkau akan menjadi dari golongi yang dikenakan azab seksa. Kalau demu syirik hai hey, Nabi. Inilah tu hai rayak. Oh ya kepada kita semua ni. Nota kaki satu ruo tiga lape. Meskipun perfirman Allah Taala ini kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi maksudnya ditujukan kepada umatnya. Atu supaya ada ya sini supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang syirik. Jangan masuk di dalam bira-bira. jurang-jurang ni maknanya Tepi-tepi, Benar-benar apa saya bagi pak tu? takut-takut jireluh. Gleng jatuh. Ha terjala tu. Ning kita pun jangan idak maina asing akidahnya tak betul, maina ilmu hitam, ilmu tu ilmu ni banyak. Atas muka dunia ni yang membawa kepada kita jatuh di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Ayat 214. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat Maknanya, hey Nabi Berikanlah amaran kepada warih-waruh yang dekat dulu Berlepas pada tu, Kokoh Royak kepada orang luar Nabi pun patibat tim-tim Nabi pergi di bukit sofa Ini lah Apa? Kisah yang masyur Yang selalunya orang okay, duk yang ada yang ada yang ceramah Nabi apabila turun Wa anzir Dan ayat lepas pada ini Dua-tiga ayat Nabi pergi di bukit Safa. Panggil Hei bani hasil Hei bani tu bani ini banyak Ini kaum kerabat Wari-wari warah dia belakang Sepupu-pupu yang belakang Orang okay, berasa hari ya, Bagaimana Muhammad yang tak panggil tak biasa panggil orang okay? atau telah hari ini yang panggil okay, hijau, orang pakak tengah no. kerja habis orang nak hang gitu bila pakak pergi depan nabi nabi royak Ini nadhirun baina yaday azabin adid aku beri peringatan ataupun beri amaran kepada kamu semua ingatlah Azab yang sangat teruk Apabila kamu masih duduk lagi Di dalam syirik dan sekutu Nabi sebut Qulu la ilaha illallah Tuflihu Mungkatalah, musebutlah La ilaha illallah Nasjaya kamu akan berjaya Ini Nabi sebut cepat-cepat. cukup, cukup. Abu Lahab yang duduk depan Nabi Dia cekong pasih lalu Bau atas muka Nabi dia kata kena, Tabbā ya Muhammad. Ataupun, Tabbā yaum ya Muhammad. Celakalah mung pada hari ni, ya hey Muhammad. Tujuan ni kau mau panggil puat-puat aku semua ni. Nampak dok melahong. buti habis orang. Kerja-kerja. Nampak mung dok panggil. Suruh sebut la ilaha illallah. Ha, tengok ni. Nak no, ayat katanya, Orang arak pada waktu tu, Bukai payah. Dia nak sebut la ilaha illallah. Duduk mulut Duduk mulut, pas kelimuh, la ilaha illallah ni. Tak ada. Belaga bibi mulut. Tak ada. Buka mulut dua-dua, la ilaha illallah. Boleh sebut. Tak ada belaga bibi mulut. Tapi orang Arab, dia tak sebut. Buker payah sebut, tapi dia tak sebut. Pada waktu tu. Sebab? Sebab dia tahu katanya, sebut la ilaha illallah bila kena tinggal semua syirik. Kok wak kok wak kok nenek duk wak gapo kena tinggal habis kena Allah so ya sebab tu Allah wayak di dalam al Nabi duk gi dakwah duk gi wayak kepada puak-puak dia ni aj'al alihata ilahan wahida adakah Muhammad ni nak wujud tuhan banyak-banyak tu nak wujud so in hadza la syai'un benda ni benar pelak ni apa Muhammad Memang hidup rakyat, semua beribadah kepada Allah. Orang, orang arak, Quraysh pada waktu itu kenal ada Allah. Gerti akidah. Sungguh-sungguh ia gerti. Ia tahu katanya Allah lagu mana, bag mana. Tapi tak boleh tinggal benda syirik. Benda kuakau-kuakau, yang duduk dalam umuh pun ada, di luar umuh pun ada, di tepi ka'bah, keliling ka'bah. Penuh tak kong-kong. Tak kong. Tapi tak boleh tinggal benda tu. Benda apa saya? fang lepas tu sem serah masuk jadi sebati dia panggil cara hidup dia dengan syirik tu tak boleh tak boleh buat tubik lah ni orang arak kuris pok-pok kafir musyrikin pada masa tu Masya Allah nota kaki berapa? 1, 2, 3, 9 Baginda diperintahkan lebih dahulu menyeru kaum kerabatnya yang dekat memeluk Islam dan menjauhi perbuatan kufur dan syirik Supaya mereka terselamat dari azab Allah Dengan Islamnya, kaum kerabatnya yang dekat Akan dapat menarik gulungi-gulungi yang lain Alhamdulillah Ada yang berime, Ada yang tak ada berime. berima Masya Allah Ini fitrah semula jadi lagi ne? Kita nak pergi royak Kita nak pergi kiyah Katanya Oh bapa untuk guru, bapa, ustaz Anak saja sendiri tak payah agama pada hari dia, dia mengajar penuh-penuh kepada orang-orang beratus beribu Anak-anak murid diponok di sekolah Tapi buat apa anak dia, bini dia, sepupu dia, mak saudara dia Mak pak dia sendiri buat apa tak payah Ha ni Benda ni benda hidayah Kita ambil daripada sejarah-sejarah zaman-zaman dulu siapakah ke hari ni Lagu tu lah belakang Bukir arti katanya ada orang-orang yang lain duduk dalam krop Kru adalah keluarga tu kawai anak beranak dia paha agama belako reti belako amal belako ai kalau sekiranya kalau sekiranya molek belako alhamdulillah tapi kalau, ada kata bukan anak orang ustaz nak babo tu waris warah dia mak bapak dia anak-anak kawai sepupu paye dia tu baik ju paha agama belako kadang-kadang babo ni Masya Allah, Ngam ngapa ngau apa ni ngaja acik parah tekok-tekok. Tapi anak dia sendiri tak pakai apa. Tak erti segala habuk. Kadang-kadang bini sendiri tak erti segala habuk. Ni tak ada tocong kepada mana-mana orang okay. tapi nak ayat katanya lagu tulah. Fitrah yang Allah tak Taala tanda siap-siap dah. Siapa dapat hidayah, siapa tak boleh hidayah. Kita apa kena faham, kena faham. Jangan hidup kecek orang tu. No. nyelah. Oi ayah dah sini. Hmm. Nah. Mau bung cerita-cerita sat ni. Entah apa tak ingatlah. <laughs> noh ayah katanya, dalam keluarga mana-mana orang online, orang juju, orang baik, kita jangan duk duk kecil, oh tak padah. Ustaz babo, anak dia sendiri tak reti. Ya semua tu bukan arti ya taaja ya tak ya tak, tak nasihat ya royak dah royak royak royak ya siapa orang tak royak tak nasihat kepada bini siapa orang tak tak royak kepada anak sungguh katanya kita royak kepada anak bukan kita nak baca kita so so so anak dia nengok dengar dak royak benah penting-penting tapi nak ikut tak sikit nak dengar tak sedia si wallah alam hak tu kita mesti niat tugas kita dah. Sebab lah Nasihat Raya ni Mula-mula sekali Raya tu pada Kaum kerabak Warih warah kita dulu InsyaAllah Kalau dah sekiranya Kerab kita Mula Juru Alhamdulillah Kita kena syukur Kepada Allah Ta'ala Patu tu Kau-kau Kayai kaya, kaya. Saya tengok dalam Kitab Fekoh Suara Kitab Fekoh Tapi dia tulis Satu perkataan. Eh Siapa tulis Doktor Muhammad Bakar Ismail Orang Mesir saya membaca patu dia katanya orang hak dekatlah paling payah sekali kita kecek kira. kita bukan apa? menarik ya ya ya ya kata. Orang hak paling dekat dengan kitalah payah sekali kita kecek kira kita nak paup kita nak royak. Padahal dengan orang lain kita boleh royak. Tapi boleh orang dekat dengan anak dengan bini, dengan bini. Oh, Ini palah setengah-setengah orang. Eh aku nak royak lu anak no, kau bini ku. Eh, kau nak rayak kan? Oh, no, kau anak pun. Kau dulu, tak apa. Kau boleh mengepek. Boleh duduk rayak. Bentuk, apa ni, panggil dia. Gerak, seru bangun tidur. Tapi, buah anak besar, anak ke apa? Ah, mulai lalu. Sakit pas lah, kata tu. Gitu. tu nak rayak kata lah, tu. Gitu. Pas, sepupu kita, adik-beradik kita. Kau lebih. Jauh sikit daripada anak kita. Kau payah lagi, kadang-kadang. Nak pergi rayak. Rayak kau keluar, tak apa. Kecat, sore sama sore. Popih, popih, popih, popih tapi bos pupu, dua pupu, kawan anak-beranak main nak kecek sama seorang aaah dia mulai lalu, -mula. rasa berrak muluk. sebab tu setengah-setengah orang -setengah begini, ajak orang luar main raya ajak orang, orang suku main raya setengah-setengah orang, ni jadi panjang cerita hari ni tak nak no, ayat katanya kadang-kadang orang yang duduk sekapung kita padahal tu guru tu ada, ustaz tu dah ada tapi dia sendiri wui kepada orang sekapung Nampak tak masing munut dia. Kena ajak orang lain mari. Kena ajak orang luar mari nasihat. Padahal, Ustaz Baboh ada-ada dalam kampung tu, dah. Dia sepatutnya yang raya. Tapi buatkan orang yang tengok dia hari-hari-hari. Duk makan teh sekali. Duk kecek sekali. Duk buah apa-apa. Orang yang suka dengan kure. Kure sikit dengan dia. Kena ambil orang luar. Sebab itulah. Sekarang satu pepatah okay, orang-orang yang berkata "Mutribul qawmi la yughanni Muttribul qawmi la yughanni Artinya apa? Nak don'tri, Tidak berjaya percamai mubanan Maksudnya tidak ada orang-orang yang berjaya, Tidak berjaya percamai mubanan Tidak tahu Perhatikan? Kalau dengar lagu ini, Eh, apa namanya nak don'tri? Maknanya, orang-orang oh, yang yeah, berjaya, Dukmai don'tri sok mo orang luar dok ceria dia gim di main don't reci tu sini di nyanyi situ, sini tu sini oranglah kampung dia sendiri tak ada dengar ni siapa juga roletnya ustaz ke babo dalam kampung ni tak jari orang nak ceria bah ceramah sekali orang ceria orang luar mai ceramah bukan okay. nak dengar orang tu nak dengar orang ni orang kampung sendiri bukan tak ada ilmu dia tu sendiri ni, oh ilmu banyak Okey, okay, di cern dia kita ramu luah. Tapi okey dalam kampung kita, kita kena cern okey luah mari kita Sebab apa? Bernya okey ada kampung sendiri kecet, tawa we tak sedap. Lagu tu lah. Nih hoyer okay, rakyat sebut di dalam syair dia, Mutribul bul la yughanni. Nak dontri perjam mu bahnan, jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai jahai ni bukan kaedah tapi boleh buat perecem mai katanya oh dia orang dekat ni jarang anak dengar supang dengan bini dia tak dengar tok lelaki you nak dengar orang tu buka facebook tu go to go ah suka ha ha ha ha ha, ha tok lelaki aja eh tak wah wallah alamlah sungguh taklah tahu nah ni alhamdulillah nah masalah habis dah insyaallah kita sambung semula ayat selepas daripada ni wallahu wa wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh